selamat tinggal 2022 dan selamat datang 2023 semoga kedepannya lebih baik dari sebelumnya dan semoga di tahun 2023 ini apa yang kita bisa coba kita coba dan semoga apa yang kita impikan dapat terwujudkan. Amin. Amin ya robbal alamin. ga okay. I'm itu. Mun datang nih. Harap kerja. tahun baru. detik-detik pergantian tahun baru.